ciri-ciri orang yang tidak diterima solatnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Dalam doa Besar harapan kami, semoga sahabat poin satu yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dilapangkan rizkinya dimudahkan segala kesulitannya dan dipanjangkan umurnya Amin ya robbal alamin Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya, maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya Maka Allah Ta'ala berfirman Lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya Kemudian, begitu pula dengan seluruh amalnya Hadis Riwayat Tirmidhi Sahabat pada hari kiamat kelak, Segenap umat manusia akan dikumpulkan Di padang masyar Dan menghadapi hari perhitungan Segala amalnya akan dilihat Dan ditimbang Dan amalan pertama yang akan dihisap Di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala kelak Adalah sholat Jika sholat kita benar Maka amanlah kita Tetapi jika sholat kita tidak benar Apalagi sampai tidak diterima Kerugian yang besar Akan menimpa diri kita maka dari itu, perhatikanlah tiga golongan berikut ini yang sholatnya tidak diterima, agar kita tidak termasuk golongan tersebut sehingga bisa terhindar dari kerugian di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga golongan yang tidak diangkat sejengkal pun sholat mereka ke atas kepala mereka, yaitu seorang lelaki yang mengimami sebuah kaum dan mereka benci kepadanya. Seorang wanita yang bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya Dan dua orang bersaudara yang saling memutuskan hubungan Hadis Riwayat Ibnu Majah Sahabat, mari kita uraikan satu persatu Orang yang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya Barang siapa yang menjadi imam, sementara kaumnya atau makmumnya tidak menyukai Maka sholat orang tersebut tidak akan terangkat meskipun hanya sejengkal dari kepalanya Menurut sebagian ulama, masuk dalam kategori imam juga adalah orang-orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin di lingkungannya Yang kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya Golongan kedua adalah seorang istri yang membiarkan suaminya marah karena tidak terpenuhi kebutuhannya Sementara ia meninggalkannya tidur, setiap solat yang dikerjakan istri yang seperti itu akan sia-sia sampai ia meminta maaf dan meredakan kemarahan suaminya. Yang ketiga, dua saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. Dan golongan terakhir adalah dua orang saudara, baik saudara kandung maupun saudara seiman yang saling mendiamkan serta memutuskan hubungan mereka kedua orang tersebut tidak akan mendapatkan balasan apapun dari sholat yang dikerjakannya sampai ia berbicara atau menyambung kembali hubungan yang diputuskannya. Oleh karena itulah sahabat diharamkan tidak bertegur sapa lebih dari tiga hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot atau tidak menyapa saudaranya lebih dari tiga hari. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan terdapat ancaman yang keras Di samping ancaman di dalam hadis Ibnu Abbas di atas Nabi Wasallam mencintakan Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis Lalu diampuni seluruh hamba yang tidak berbuat syirik Atau menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun Kecuali orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya Dikatakan tunda amal dua orang ini Sampai keduanya berdamai Tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Imam Malik, sahabat. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang senantiasa diterima seluruh amalan dan surat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.